Hai hai hai Pernahkah kalian membayangkan Apa yang akan terjadi jika ada seekor harimau Tiba-tiba muncul di depan kalian Hmm pasti ngeri banget bukan? Kebanyakan orang pasti akan langsung lari ketakutan Jika tiba-tiba ada seekor melihat di hadapannya secara langsung Apalagi harimau adalah hewan karnivora Yang dikenal memiliki cakar dan taring yang tajam serta banyaknya kejadian di mana mereka telah memangsa banyak manusia. Namun ternyata, harimau sebenarnya tidak memandang manusia sebagai mangsa buruan. Kira-kira, kenapa ya? Meski harimau secara luas dikenal sebagai kucing besar ganas yang berkuasa di dunia hewan, namun ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang dipercaya orang-orang pada umumnya. Karena harimau tidak akan menyerang kecuali mereka lapar atau diprovokasi. Seperti sebuah video viral yang dibagikan oleh petugas IFS, rames Pandey di Twitter adalah buktinya. Video tersebut memperlihatkan seekor harimau yang berjongkok di jalur hutan, sementara seekor rusa berdiri di jarak yang aman. Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Video tersebut berawal ketika saat harimau terus berjalan Ia mengabaikan rusa dan hanya berjalan melewatinya Bahkan judul video tersebut Menggambarkan seekor harimau sebagai biarawan yang tidak terpengaruh oleh lingkungannya dan selalu menjaga ketenangannya. Bahkan ketika harimau mengekspresikan keganasannya itu seringkali merupakan menampilkan kepura-puraan daripada ancaman yang sebenarnya. Video tersebut telah ditonton lebih dari 65.000 kali dan awalnya dibagikan oleh Institut Penelitian Hutan Utara Khan. Warganet yang terkagum-kagum melihat perilaku harimau yang tenang itu banyak berkomentar bahwa kucing besar hanya berburu saat mereka lapar. Memang, sudah banyak yang mengenal hewan yang satu ini sebagai predator puncak yang menggunakan kecepatan, kekuatan, dan kamuflase untuk memburu mangsanya. Perilaku berburu mereka sangat dipengaruhi oleh habitat mereka dan ketersediaan mangsa. Biasanya, harimau akan berburu sendirian dan mengincar binatang besar untuk dijadikannya mangsa. Mereka mengintai mangsanya, menunggu saat yang tepat untuk menerkam, dan memberikan gigitan fatal ke leher atau tulang belakang. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, harimau sebenarnya cukup sulit ditangkap dan lebih suka menghindari kontak dengan manusia. Aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan perburuan telah berdampak parah pada populasi harimau di seluruh dunia yang mengarah pada upaya konservasi untuk melindungi makhluk luar biasa ini. Salah satu contohnya adalah populasi harimau di Nepal yang telah tumbuh dari 121 ekor di tahun 2009 dan menjadi 355 ekor pada 2022. Kucing besar ini biasanya ditemukan di lima taman nasional yang tersebar di negara tersebut.